Saya ingin apa menanggapi tadi pertanyaan dari Anasir. Jangan mengandir hmm. acara-acara Apa nah, bukan itu? Muda itu enggak akan pernah memahami agama Seperti itu sebetulnya Bukan itu agama Agama itu adalah sebuah aktivitas yang menyenangkan Nah itu yang setelah ini Kesalahan kita Tidak menjadikan agama itu sebagai sebuah paket kehidupan Iya kan? Agama itu adalah sebuah paket kehidupan Dan itu harus dinalarakan kepada anak-anak Kamu sholat itu alasannya adib Kamu melakukan aktivitas alas adipu agama itu hanya dibiasakan saja Mulai sebuah kebiasaan-kebiasaan saja Tapi penalarannya tidak dibangun Itu agak menyembuhkan Tapi kalau kebiasaan itu ada penalaran Minimal ada kesenangan lah Itu akan sulit anda melepaskannya Jadi masalah anak-anak tadi betul mental nah, itu ya, salah satu yang dituju masalah ekonomi. Saya tidak menyalahkan tapi itu bukan, bukan satu satunya masalah. Masalah menjaksaan itu menurut hemat saya, anda bisa setuju bisa tidak, adalah ketika anak muda itu dia, dia tidak merasa tenang dan tidak merasa nyaman lingkungannya. Dia, dia ditinggal di situ. Di mana? pun dia tinggal. Ya. Kalau di rumah, dia dipastikan di situ dia tidak punya orang yang mensupport Gimana ya Membanyak dia merasa saya merasa tidak diberatkan, merasa tidak dianggap ada, orang, di rumahnya, jadi dia dianggap sebagai dia angkanya diluputi. Banyak iya, kalau iya. orang itu satu dua tiga empat, kan? Kemudian iya. enam, jadi anggap lima ada. Ketika ada satu dua tiga empat enam, berarti apa? Ini ada, saya ini minimal, eh. anggaplah saya sebagai hitungan minimal ya. Eh. meskipun untuk minimal, kehilangan <tuk> ya? apa -apa, saya, apa-apa saya dianggap bentuknya selesai -se. minimal untuk absen, nanti kan ada. tapi kalau orang kemudian di sekolah tidak dianggap ada oleh gurunya dia tidak diberitukan oleh anak-anaknya, eh, anak oleh teman-teman sebayanya, lingkungan juga, ini anak ini merasa buat apa saya? ini jadi persoalan anak muda itu, dia kehilangan jadi dirinya karena apa? lingkungan tidak menganggap dia ada, sekolah tidak menganggap dia ada. Rumah dia tidak menganggap dia ada Orang tuanya nggak ada berkomunikasi sama dia. Tidak pernah didengar, males dia mau. Apalagi dia bicara. Jadi begitu masuk rumah, mingkem Begitu rumah-rumah akan -rumah, lumayan, teman-teman. Tapi kalau dia di rumah nggak ada lawan bicara, nggak ada yang, yang diajak ngobrol. Masuk rumah juga mingkem Karena tidak ada lawan untuk diajak, diajak. dia merasa kesepian, merasa kesepian. ada jadi artinya "logo-nogo" ketika kuatnya itu. Jadi, problemnya adalah masalah di gitu. rumah.